Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Bagian keempat, kelas 12, semester 1 Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Di bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah Kita lanjutkan pada bagian E Teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Oke kelas, tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, Proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Proses pembahanan pada limbah kulit jagung dilakukan produk hiasan yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. Limbah kulit jagung yang digunakan adalah bagian dalam, pada proses ini, kulit jagung bagian luar dipisahkan dengan kulit jagung bagian dalam. Lembaran-lembaran kulit jagung bagian dalam dikeringkan selama 2-3 hari. Kulit jagung yang sudah kering biasanya kusut dan tidak rata permukaannya. Apabila diperlukan bahan baku lembaran yang rata, kulit jagung dapat disetrika atau dipres, dengan menggunakan panas kulit jagung yang sudah dikeringkan siap dibentuk menjadi produk hiasan oke kelas pada gambar 1.17 ini adalah teknik pembahanan kulit jagung bisa dilihat di situ disetrika agar permukaannya rata oke dan selanjutnya pada gambar 1.18 ini adalah alur proses produksi yang telah disebutkan tadi dari limbah Kemudian melalui pengolahan dari pembahanannya, pembentukannya, perakitannya, finishing, sehingga menghasilkan produk. Oke, okay, kelas, pewarnaan kulit jagung dapat dilakukan pada tahap pembahanan ini. Pada bahan kulit jagung, pewarnaan dilakukan dengan merebus kulit yang sudah dikeringkan dengan pewarna tekstil. Setelah pewarnaan, Kulit jagung dikeringkan dan kemudian siap dibentuk Pembahanan pada limbah botol plastik terdiri atas proses pencucian botol Dan melepaskan label yang melekat pada botol tersebut Pembahanan pada tulang adalah proses perebusan, pembersihan, dan penjemuran tulang Hingga tulang siap untuk memasuki tahap pembentukan yaitu pemotongan sesuai bentuk yang diinginkan. Oke, kelas pada gambar 1.19 adalah teknik pembahanan botol plastik. Oke, selanjutnya pada gambar 1.20, proses pewarnaan kulit jagung. Tahap proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, Bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid atau lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan dianyam atau dirangkai dan direkatkan dengan bantuan lem tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk hiasan yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Oke, kelas tugas kelompok 3. Melanjutkan tugas individu 6. Potensi bahan baku Satu, carilah informasi tentang jenis aktivitas pada tahap pembahanan, cara pembentukan, cara perakitan, dan cara finishing dari bahan limbah yang dipilih dari tugas tiga. Kemudian carilah informasi tentang alat kerja yang dibutuhkan pada setiap proses dan ketentuan keselamatan kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pembuatan kerajinan. Kemudian susunlah informasi tersebut ke dalam sebuah laporan atau presentasi yang menarik sesuai format LK Tugas Kelompok 3. Boleh disertai gambar agar lebih mudah dimengerti dan tampak menarik. Oke, kelas ini adalah LK Tugas Kelompok 3, bahan limbah, daerah asal limbah. Di sini ada tahap produksi dari pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing. Kemudian jenis aktivitas dan teknik yang digunakan, Alat dan bahan, metode dan alat K3. Oke, kelas sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pada bagian F, yaitu langkah-langkah perancangan desain, produksi, dan biaya produksi hiasan. Tetap semangat dan jaga kesehatan! Jangan lupa like dan sharenya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe nya dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 kita melanjutkan pembelajaran pada bagian G, yaitu pengemasan dan promosi. 1. Kemasan untuk produk hiasan Kemasan untuk produk hiasan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam bergantung dari produk yang akan dikemas. Produk hiasan yang mudah rusak memanfaatkan material berstruktur kuat untuk kemasannya. Kemasan yang ingin memperlihatkan keindahan produk di dalamnya, dapat memanfaatkan material yang transparan. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Produk hiasan yang ingin dikenali sebagai produk alami akan menggunakan material kemasan yang alami pula. Daya tarik dan identitas, selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuk Warna, teks, dan grafis Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis Maupun memperkuat identitas atau brand Oke, kelas tugas individu 7 Carilah informasi dari beberapa literatur tentang berbagai pengertian identitas produk dan merek Bandingkan satu informasi dengan informasi lainnya Paparkan pengertian identitas dan merek produk dengan kata-kata Anda sendiri. Apa gunanya sebuah produk memiliki identitas? Carilah informasi tentang beberapa produk yang dengan merek yang sudah terkenal. Kemudian pilih beberapa merek produk yang menurut Anda bagus dan berhasil. Paparkan alasan dari pendapat Anda. Tugas kelompok 8 mengacu pada hasil tugas kelompok 5, pengembangan desain produk hiasan melalui eksplorasi material. Buatlah rancangan kemasan untuk produk hiasan yang telah disepakati desainnya pada tugas kelompok 5. Dengan pertimbangan ketersediaan material kemasan dan keterampilan, pembuatan kemasan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian hitung perkiraan biaya pembuatan kemasan penghitungan biaya pembuatan kemasan sama dengan cara penghitungan biaya produksi. 2. Promosi produk hiasan dari limbah. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi Promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio, maupun media sosial Produk hiasan memiliki keunggulan pada tampilan visual maka pada umumnya tidak memanfaatkan radio sebagai media promosi Tugas kelompok 9 Mengacu pada hasil tugas kelompok 5 pengembangan desain produk hiasan melalui eksplorasi material lakukan kegiatan observasi atau survei lapangan dan wawancara tentang material dan media promosi di wilayah setempat pelajari pasar sasaran dari produk hiasan yang akan dibuat pikirkan media promosi apa saja yang sesuai untuk pasar sasaran tersebut kemudian buatlah rancangan media dan cara promosi seperti contoh di bawah ini. LK tugas kelompok 9, rancangan media promosi, nama produknya, dan pasar sasarannya. Medianya, contohnya poster, presentasi produk, kapan akan dipasang, di mana akan dipasang. Yang pertama desain posternya, kemudian yang kedua desain presentasi produk, dan selanjutnya. Oke kelas, selanjutnya tugas kelompok 10 mengacu pada hasil tugas kelompok 9, perancangan media promosi. Carilah referensi tentang biaya dari masing-masing media yang akan digunakan. Kemudian hitunglah biaya pembuatan dan pemasangan media promosi. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu pada pertemuan berikutnya.